Berikut jadwal pertandingan Liga Champions League ke-2 Rabu, tanggal 19 April 2023 Chelsea versus Real Madrid Real Madrid menang dengan skor 2-0 Napoli versus A9 dengan skor 1-1 Real Madrid dan AC Milan sama-sama maju ke babak semifinal Berikut hasil perempat final Liga Champions League kedua 20 April 2023 Bayern München versus Manchester City dengan skor 1 sama Inter Milan versus Benfica dengan skor 3-3 Manchester City dan Inter Milan sama-sama melaju ke babak semifinal Liga Champion musim ini berikut daftar top sementara Liga Champion 2022-2023 Erling Haaland masih memimpin dengan 12 gol dari Manchester City disusul Mohamed Salah 8 gol dari Liverpool disusul Klien Mbappe 7 gol dari PSG, disusul Vinicius Junior Joao Mario dengan koleksi 6 gol, Mehdi Taremi dan Robert Lewandowski 5 gol. Berikut top assist sementara Liga Champions musim ini. Di posisi pertama masih ada nama Vinicius Junior dengan koleksi 5 asis dari Real Madrid, sementara Diego Jota Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Leon Goretzka Alessandro Grimaldo dan Federico Di Marco sama-sama mengemas 4 asis. Berikut laga semifinal Liga Champions 2022-2023 yang akan bertanding di pertengahan bulan Mei. Real Madrid bertemu Manchester City, sementara Inter Milan bertemu dengan AC Milan. Cukup sekian dan terima kasih. Salam olahraga.